Heboh, Kerajaan Angling Dharma muncul di Pandeglang, Banten. Kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus mengklaim keturunan dari berbagai kerajaan dan Kesultanan di Indonesia. Seorang anak di Kecamatan Mayong, Jepara Jawa Tengah tega bedikam ibu kandungnya sendiri dengan sebilah pisau hingga meninggal dunia. Perbuatan keji tersebut dilakukan tersangka hanya karena kesal ditegur ibunya karena menonton TV seharian. Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Vita Gak boten ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jangan sampai bosen lah Ini kayaknya di mulut aja tapi hatinya ya ketemu ini lagi, ini lagi. loh sebenarnya siaran nama Vita itu Habis ini makan bakso oh, Oke okay. nomor sepatu 42 ya yeah. <laughs> Oke <Okay>, mudah-mudahan saya <laughs> di rumah juga dalam kondisi sehat walafiat. Saya Bayu Andrianto dan juga rekan saya Gina Vita akan menyampaikan beragam informasi Di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini termasuk yang heboh nih. Sekedar. Banget pakai banget pakai banget gitu. muncul lagi kerajaan namanya Angling Dharma ya di Pandeglang Banten karena saya tahunya dulu Angling Dharma itu sinetron oh iya anak lama masih oh. tahu anak lama oh. yang kalau misalnya mau pergi ke supermarket pakai lang ya pakai lang tapi kalau ke tetangga Cuma pakai sapu terbang <tuh> <tuh> Tapi gini baik Kalau kita bicara mengenai kerajaan Ini memang kalau nggak hanya Angling Dharma sih ya Beberapa waktu yang lalu juga sempat Ada kerajaan fiktif yang kemudian ini berurusan dengan hukum Misalnya ada Sunda Empire Betul. Di Bandung Jawa Barat Kemudian berapa kerajaan fiktif lainnya Nah yang ingin kita soroti pada Pagi hari ini adalah Mengapa sih sebetulnya fenomena seperti ini masih terjadi Dan masih banyak bangkutnya Karena kalau kita berkaca di kasus sebelumnya Pengikutnya baik ratusan bahkan ribuan itu yang menjadi pertanyaan kan. Nah apa sih aktivitas mereka sebenarnya sehari-hari nanti kita akan elaborasi di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini termasuk kami saya juga ingin mengingatkan jangan lupa ya tetap kirim pantun ke akun Instagram @akipagi_tv1 sertakan hashtag akunnya jangan dikunci ya nanti kami akan pilih siapa saja akun atau tema terbaik pantun terbaik berdasarkan tema kita pagi hari ini. Oke kita mulai informasi pertama di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini mengenai Tujuh bocah.